Kamu kiri ke kira kakinya ke Kamu ingat ya. 7 kalau tidak ada kan Itu ini Ini ambil hadiah pada Ya, ya, Uma sampai mencari Edo Langkarto Karena Mulu di sini. jadi 053, Nanti sama siapa kesini? dua lagi Kena mau, tak maja Oh, ini nih satu lima delapan Satu lima delapan Satu lima delapan gak? Sama itu <usur> ada eh. Eh, eh satu lima, satu lima enggak tadi mah eh kita kita eh kita minta eh. eh. tolong mami iya ayo ayo rusak, Tadi ngambil ini dia hiburan Ini apakah 100 k 001 kah? 001 adalah sini. Nah, ada loh member 100 adalah. Ada. Ada masalahnya kalau ada member 100. 100, ada, ada. Eh kalau dibaliknya 100 juga, bosan? Oh ya. Oke, okay. member 001. baik oh. Noni, nona ambil. Rumah tengah. Hamba satu. Berapa? Berpuyuh. 084. lagi. Aku mau bilangkan. Oke. satu? Oke. Oke. Oke. Oke. <tis> 053. Bidi, Bidi. Oh iya tadi <tis> Wirasa Blong 009 nomor 9 919 Ya sudah. Kita hargai usahanya. Silakan. dulu <tohon> dapat <tohon> Nah, ini hadiah utama. Eh, kita doain, mudah-mudahan owner uh, sehat terus. Membernya semakin bertambah, jadi tahun kena bukan Disney bisa di hotel lah, di loksado lah di Pantai kita Karena tahu ya lo. Utama ketiga yang dapat 003. Hei apa? Kalau sebagai bukti 200 200. <laughs> 200 eh ada peraturan baru free member tidak bisa diluangkan nah tahunnya eh. eh amin mudah mudahan tahun depan kayak itu loh free member enam bulan misalkan Remember member satu tahun nah itu luar biasa lagi owner, Mohon izin ini hadiah 37 037, i perhatian ini malah kok majukan aja situ, perhatianlah, minta rela kalau ada salah-salah. Kenalakan nama dulu, apa? Nah, kian datang ada song-song bade. Selamat -langir sukses. Happy anniversary kelima 5 Seventeen Center. Semoga makin sukses kan Makin bisa memberikan yang terbaik, makin maju, makin besar usahanya, makin banyak cabangnya. Makin banyak acaranya pak ah, Yuk uh, pak, ah, sampai <tuk> akhir tahun Premium uh, <tuk> uh, <ini> <tuk> Nah! Nah, hajar, Tadi itu Premium member tiga bulan aja, soalnya <tuk> <tuk> Tadi mau kawan dapat Dapet gitu, wajah minta beli kapan bos, ini dikira buahannya juga ya wangi, hadiah utamanya adalah Primember sampai akhir tahun nah itu ini bulan namanya oh ini lumayan sampai akhir, nah ringan, pintar banget jadi manusianya nih Tahun, tahun berapa ulangnya? Ulangi harus jelas sampai pre member sampai ke akhir tahun 2022. Ya. Nah, apalagi 2002 ya Pak? Saya bahasannya, bahasa gue, bahasa gue, bahasa gue, bahasa lagi bahasa gue, bos gue, lagi bos nah, Kalau gue, aja bos bahasa gue, aduk gue, bahasa Harus Lanik, mau, oh mau, lampar blender, siap. Nah, bacain dong. <tuh> bacain dong. Kan ini hadiah utama terakhir. Danggung <tuh> <tuh> Ya Allah, apa ini yang selama ini menjadi doa-doa abis -doa pada tiga malam? <mereks> eh, pelatih yang luar biasa ngelompat-lompat. Pada sesi yang berdoa pada tiga malam. Eh, dirompi sana. Ya, angka-angka terakhir sembilan. Malam buatnya. Eh, <mereks> <Ay. mereks> di angka depan satu, angka terakhir sembilan angka ditekan 5 1 5 9 Wooo. kita cek dulu dapat 1 5 9 mendapatkan uang tunai sebesar tiga juta rupiah 5 juta rupiah ini kita DP dulu